Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara tambah PTK baru untuk sekolah swasta di Dapodik 2023 Nah teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama kita masuk dulu ke perval PTK seperti ini Kemudian di sini kita login Nah, untuk instansinya di sini kita pilih akun yayasan. Nah, teman-teman semua ini adalah tampilan awalnya dan di sini nanti akan ditampilkan daftar PTK aktif di yayasan tersebut. Kemudian karena kita di sini akan menambah PTK baru. Nah, di sini langsung saja kita klik PTK baru seperti ini. Kemudian di sini kita pilih tambah PTK WNI Nah kita akan diarahkan pada perekaman data PTK seperti ini. Yang pertama kita isi dulu identitas PTK yang akan kita tambahkan. Di sini kita isi terlebih dahulu mulai dari nik dan pastikan nik tersebut sesuai dengan yang ada di disduk capil. Setelah itu kita isikan nama yang sesuai dengan KTP juga. Lalu tempat lahir. Kemudian isi tanggal lahir yang dimulai dari tahun, bulan, dan hari. Setelah itu kita isikan jenis kelamin, nama ibu kandung, agama, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini juga jangan sampai lupa untuk memasukkan email aktif yang PTK tersebut miliki. Nah, kalau misalkan pengisian identitas sudah selesai, di sini kita pindah ke pengisian domisili, dan ini adalah domisili dari PTK yang akan kita masukkan. Di sini kita isi mulai dari kabupaten, kecamatan, alamat, desa, kemudian kode posnya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, jika domisili sudah selesai diisi, selanjutnya kita pindah untuk mengisi kepegawaian. Yang pertama kita isi dulu jenis PTK-nya. Di sini teman-teman bisa memilih guru kelas, guru mapel ataupun tenaga administrasi ataupun yang lainnya. Nah, karena yang saya masukkan sekarang ini adalah guru BK, jadi di sini saya pilih guru BK seperti ini. Kemudian untuk status kepegawaian di sini saya pilih GTY. Selanjutnya, kita langsung memilih lembaga pengangkat. Nah, di sini kita sesuaikan dengan SK, yaitu lembaga pengangkatnya adalah ketua yayasan. Selanjutnya, kita masukkan nomor SK pengangkatan dari yayasan. Nah, untuk TMT pengangkatannya kita sesuaikan saja dengan yang ada di SK. Kemudian sumber gaji kita pilih dari yayasan. Nah, yang terakhir kita isikan juga sudah lisensi kepala sekolah atau belum. Nah, teman-teman, kalau misalkan kepegawaian sudah kita isi, selanjutnya kita isi yang terakhir yaitu penugasan. Nah, di sini kita pilih wilayah penugasannya dulu atau wilayah di mana sekolah itu berada. Saya contohkan di sini Kabupaten Pandeglang. Kemudian untuk sekolahnya kita pilih di sini. Kemudian kita masukkan juga nomor surat tugas dari sekolah. Nah, beda ya, teman-teman, dari SK pengangkatan yang tadi. Nah ini adalah contoh surat tugasnya, dan yang ini adalah contoh SK Yayasan. Kemudian kita isi juga tanggal surat tugas tersebut, dan isi juga TMT tugasnya. Nah setelah itu kita di sini harus mengupload SK penugasan. Nah yang diupload di sini adalah SK penugasan yang dibuat dari sekolah bukan dari yayasan. Dengan berkas yang di upload adalah PDF dan ukuran maksimalnya 1 MB. Nah di sini kita langsung saja upload. Setelah itu kita checklist kemudian kita pilih simpan seperti ini. Nah, untuk pengajuan PTK barunya sudah selesai. Kita upload, teman-teman, di sini nantinya kita tinggal tunggu persetujuan dari admin dinas. Dan nanti, untuk melihat statusnya, apakah sudah disetujui atau belum, di sini kita bisa klik status yang ini. Nah, ini adalah data PTK yang baru saja kita ajukan, dan statusnya di sini masih dalam antrian. Kalau misalkan data tersebut sudah disetujui admin dinasnya, nanti statusnya akan berubah menjadi disetujui seperti ini. Nah oke okay, teman-teman, jadi seperti itu untuk cara pengajuan PTK baru untuk sekolah swasta. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tunggu video-video selanjutnya dari channel ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.